Halo semuanya sahabat Orcutipi Sekarang saya akan memberikan informasi mengenai khasiat buah apel Buah apel bermanfaat untuk kesehatan yaitu Menurunkan kadar kolesterol dalam darah Mengurangi nafsu makan yang terlalu besar dan mencegah kanker jadi kalau kalian rajin mengkonsumsi buah apel kalian akan terhindar dari kanker pastinya dengan takaran sehari minimal satu buah apel dan jangan lupa untuk berolahraga ya Sedangkan kandungan gizi dari buah apel terdapat komponen protein, lemak, vitamin C, energi, niacin, energinya sebanyak 58 kalori per 100 gram, kalsium, karbohidrat, vitamin B2. Vitamin A, vitamin B, terdapat serat, fosfor, dan zat besi. Semuanya ini terdapat di dalam kandungan buah apel. Jangan lupa untuk berolahraga ya, salam sehat.